Bukan Bukan gas. Kak ini Kalian buat prank lagi ya cuy ya Prank ya, dia iya. Karena banyak minta Ini bang Bang dikomentarkan Bang oh. Enggak buat rapat Berikutnya Prank buka helm lah. Ini kita buat Tapi buat. <laughs> Tapi ini Sangat menghibur ya. banget cuy <laughs> Oke okay, Ini kita gitu ya cuy ya, Kalau kalian penasaran ya kan langsung tonton video ini Sampai habis Dan janganlah kalian skip-skip ya kan ya, iya. Dan satu lagi ya cuy Sebelum video dilanjut Kalian boleh dukung kami Dengan cara like, share, dan komen ya cuy Sebanyak banyak ya Kalau ya, iya. kalian suka Kalian boleh lah share ke Media sosial kalian semua ya kan cuy Halo, wah. Tadi itu aja kalau gua pensaran langsung cek. Yang gerib aku kok kharib. <gulak> Tengoklah tepat sudut. Jangan soal aku kemari. Itulah kau jangan main di medan aja. Follow. Oh, kereta-men dengan kereta. Kereta sama kereta aman dan aman. Capeklah lu aku. Duduk lalu syarat lalu dikah. Mana? Kasih nih Kak. Mau duduk ya? Ini aja. Mana nih Kak? Dari tadi sini ke mana? Aduh kakak orang pinggir kak? iya, setabat oh, setabat jauh lagi kakak kemari ya kok jauh banyak-banyak kita semangat ya banyak-banyak kita jauh-jauh kemari wah, kemarnya jauh kemari betulah kau main-main pinggir, cari-cari kan kak? setabat ini ganti kata ya kak, ya kan? apanya kan si? ha? apanya? buka, buka awus kak? awus apa-apa lah kereta. Ini kan mau dilepas rambe kau. Kok itu kan terikat itu makanya buka bantuin, bantuilah ah. Kali elem sini pun. Tadi bilang jangan dibawa, ini punya gudang Tahu kan gua bawa elem Ini tadi dulu Mereka kapan dulu, ini kan udah buka elem ya Pelan lah, pelan Oh, buka elem itu upaya kali Aduh, kamu bilang apa ya? Buka elem Kak, cek buka ini awas. Ya, Aduh, kak bantuin apa ini, Kak? Aduh, kak bantuin sini-sini, taro cantelin Tari oh, tari tari tari tari tari oh. Bukan Bukan di tari goblok kali ya Allah lah Asas as bukan kayak gitu bukan ilmu bukan. tau bukan. buka <Susuk> ini pegang ini, ini, panen, pegang ini, panen, pegang ini, aduh, pegang ini, aduh, aduh, kah sampai dia megang, sampai Dibilang dengan... dibilang, dibilang, dibilang, Ada <Sanak> di mana dangan mana, mana, di mana? Habis. Habis. Habis. Habis. Kak Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Ini gimana? Enggak tahu, bingung tahu enggak? Enggak tahu ya. karena bukan orang sini juga? Oh, enggak oh. ada main ke mana-mana. Enggak tahu aku. Gak aku nyasar, ya. goblok kali. Kan duduk lalu di sini. Capek kali. Tadi kawanku bilang di sini tempatnya. mana lawan mana? Gak tahu ku dulu ya. capek tetap dengan saya. ngot aja ngot ngot ngot ngot ngot ngot ngot ngot Bukan ngot dulu Bukan Drink, Ayah, nah, sabar, sabar, sabar. Bukan, bukan, bukan, bukan. Bantina kakak sudah kakak rempah elem berbakti kawan disiksa ke wah kita pedang oh. ketawa kita tarik, tarik. ketawa dia ada ya. ketawa ya. Nah, kita, ya. Oh, ayo, balik.